Baiklah persahabat selalu dimanapun kalian berada untuk menggawali perjumpaan kita di siang hari ini ke kabar pertama ke dulu persahabat ya. Kita lihat di sini ada juga special dari Om Kevin, persahabat yang memposting. Sebuah postingan foto bersama Lesti kejora semalam persahabat yang wow luar biasa. Tentunya mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan keluarga besar Amin Ya Alamin. Ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh Om Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi menjelang siang. Semuanya, apa kabar? Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Amin, amin, amin ya robbal 'Alamin. Salam kompak. Luar biasa, amin. Mudah-mudahan saja tentunya hari ini ada kabar bahagia soal Lesti persahabat ya. Dan kita lihat di situ ada sebuah komentar dari ayah kecurangan. Yang mengatakan salvo sama brewoknya om Kevin Firmasya, Wow <gifat> Emang beda banget persahabat ya sekarang Sudah ada brewoknya nih Luar biasa Mudah-mudahan tentunya keluarga lesla diberikan Kesehatan dan kebahagiaan Ke kabar berikutnya kita lihat juga persahabat ya Ucapan selamat diberikan dari Faulida Di akun Instagram pribadinya dua jam yang lalu nih Mengunggah sebuah postingan foto bersama Lesti dan Rizky Bilar kita lihat persahabat ya dalam postingan ini, ada sebuah kalimat ucapan tentunya dari Faul. situ mengatakan, Hey anda Lesti happy birthday to you. Doa terbaik, semoga lancar yang menuju halalnya. Btw tangan pilar berada di dua genggaman tangan Lesti dan perut gua. Teman-teman yuk main ke Youtube Faul. Kita perhatikan persahabat ya, tangan Lesti dan pilar memang luar biasa. Tentunya semakin membuat kita bangga dan bahagia pada Lesti dan Bilar sahabat ya Dan akan yang terbaik Tetap kompak, tetap solid, selalu mendukung dan mensupport Lesti dan Rizki Bilar Luar biasa, banyak sekali Tentunya orang-orang baik yang tulus mendoakan Yang baik juga untuk Lesti dan Bilar ya Alhamdulillah, Masya Allah Patut bangga, patut bahagia sekali mengidolakan Lesti dan Rizki Bilar banyak sekali komentar hingga tanggapan dalam postingan Faul Persahabat ya. Kita lihat di sini ada sebuah komentar dari akun Lesla Lovers. underscore Padang mengatakan, Kak Faul terima kasih ya. Wow, luar biasa. Tentunya ucapan terima kasih juga disampaikan oleh fans untuk Faul Persahabat yang luar biasa yang sudah mendukung, mensupport, dan mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Dan berikutnya persahabat ya komentar lain juga diberikan dari akun instagram Kunci Rambut Bilar mengatakan Makasih doanya babang glowing sukses buat lagu barunya ya amin Tentunya saling mendoakan persahabat ya Kita semua tentunya tetap kompak dan solid Selalu mensupport Leslar Dan berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan ucapan juga Dari kawan potret nih persahabat ya di IGS pribadinya lagi-lagi mengunggah sebuah postingan foto cute Ia foto Rizky dan Faulida Pada ya Wajahnya diedit dengan foto leski Dan ada ucapan selamat ulang tahun dari leski kejurah Itu yang diucapkan oleh Kawan potret pasahabat ya Doa baik kita aminkan Mudah-mudahan tentunya semua dilancarkan Dan semua disukseskan Amin Ya baralamin. Ke kabar berikutnya. Ini ada kabar terbaru yang membuat kita penasaran dan tentunya ini pasti bakal ada kejutan bahagia yang kita dapatkan. Kita lihat aja. Yang mana di sini sudah siap-siap tim Leslar Entertainment salah satunya Mas Gongli sudah membawa kamera para sahabat ya. Pagi-pagi sudah standby. Tentunya bakal ada kejutan apa yang akan diberikan oleh Leslar Tentunya unggahan tersebut telah diri-post oleh akun Leslar Anuskan Sabarutai Ada kalimat caption yang dituliskan Mau pada kemana ya, gua dari tadi udah salvok sama Adlin Yang pegang koper ditambah Adin Sweep Pokoknya kemanapun itu semoga diberikan kemudahan dan keselamatan Amin Wow para sahabat ya, apa mungkin ada kejutan bahagia Spesial ulang tahun Lesti, persahabat, ya kita lihat keunggahan Bang Adnin Yang mana di satu jam yang lalu di sini, Bang Adnin sedang disweb test persahabat, ya Apa mungkin tentunya ada kejutan jalan-jalan, wow luar biasa pastinya Tentunya kejutan yang akan dikasih oleh Lestler, persahabat, ya Pastinya membuat kita semakin bangga dan bahagia berikutnya juga bersabat ya yang mana tentunya postingan diunggah oleh lintar 532 yang mana tentunya mau posting sebuah postingan Fali Akbar dan Mas Gomi. Wow, kejutan apa lagi nih yang akan selalu diberikan kepada kita semua potensial. ya. Mudah-mudahan ada kejutan baik dan apapun yang dilakukan mudah-mudahan selalu lancar dan selalu diberikan kemudahan. Mudah-mudahan bersabat ya tentunya kita mendapatkan vitamin bahagia. Dan kita masih menunggu kejutan selanjutnya Tetap pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru Terupdate seputar Les dan Bilar Terima kasih sudah pantengin dan Menonton channel ini persahabatnya Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan Kesehatan dan kebahagiaan Ini informasi Di siang hari ini persahabatnya Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang menurut ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh